Yo guys, welcome back to Watch Watch YouTube channel. Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbangan kamu nambah koleksi dengan cerdas. Dan kali ini Minwatch mau bahas brand asal Jepang favorit kalian semua, apalagi kalau bukan Seiko. Nah, di depan gua nih guys sudah ada jam tangan raja alias King Seiko. Nah, fans Seiko pasti udah tahu dong kalau King Seiko ini termasuk seri high-end, ya sesuai dengan namanya. Nah, pertama kali muncul pada tahun 1960-an, King Seiko ini diciptakan sebagai lini luxury hampir bersamaan dengan Grand Seiko, guys. Nah, sekarang kita lihat apa yang bikin jam tangan ini spesial, guys dan SPB 285J1 dengan brown dial baru rilis Februari 2022 lalu bisa dibilang jam tangan ini desainnya King Seiko banget guys lugnya tegas dan bersudut tajam mirip sama pendahulunya 1965 King Seiko KSK vibes tahun 1960-an diperkuat lagi dengan box sapphire glass jadi kalian gak perlu repot-repot hunting King Seiko keluaran awal ini aja udah mirip banget Terus profilnya dibuat ramping ya, karena didukung kaliber 6R series tertipis dari Seiko Nah, Minwatch juga naksir nih sama braceletnya Feel retronya makin berasa Nah, ini nih yang bikin makin cakep Kombinasi mirror sama hairline finishingnya pak Wah, ini sih racun banget Terus kita lihat di caseback sama crown ada lambang baru King Seiko Yang juga terinspirasi 1965 King Seiko KSK komplit pokoknya. Ya udah sekarang kita langsung cek aja spesifikasi dari jam tangan ini. Diameter case-nya 37 mm. Ketebalan case 12 mm. Lug to lock 43,6 mm. Lug width 19 mm. Case material stainless steel. Glass material box shape sapphire crystal dengan lapisan anti-reflektif. Automatic movement kaliber 6R31. Power reserve 70 hours. Water Resistant Stand Bar Selain kesannya elegan, jam tangan ini juga nyaman di pergelangan tangan Soal harga, berhubung King Seiko ini termasuk koleksi high-end Jadi jangan kaget ya pak Tapi Minwatch yakin ini worth it kok Sama build quality, spek dan performa movement yang ditawarkan Apalagi ada value historinya juga Bisa lah ya buat self-reward atau bahan flexing tahun baruan nanti Nah, kalau udah kena racun, buruan deh langsung check out Link produknya sudah ada di caption Sekian dulu dari MinWatch Silahkan like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan giveaway kejutan dari kita Thank you for watching and see you on the next video